udah siap semua kan? udah tiketnya dompet sama hp jangan sampai ada yang ketinggalan loh udah kok sayang iya soalnya kamu ini kan orangnya pelupa nanti tinggal di rumah malah repot udah kok sayang kamu hati-hati ya di sana ya iya jaga baik-baik ingat aku selalu ada buat kamu selalu menantimu sayang aku berangkat dulu ya itu keretanya udah datang tuh hati-hati ya Ya yeah.